Kalau saya ingin menemukan ora orang yang ingin istihad ke Syedina Ali Karena beliau ngadepi fitnah azimah Mereka istihad keluar dari Medina Tapi kalau Syedina wong alim Barokai, nanti saya ingin Kalau umpohnya Syedina Ali tidak pindah Kufa itu mesti Islam itu lambat Karena tersentralisasi di Medina Barokai Syedina Ali pindah Kufa ini menarik Syedina kan orang top Pas itu yang ikut pertama diantaranya Abdul bin Masud Itu ikut paket pindah ke Kufa Makanya terus kiro'ah masyurah yang kita ikuti sekarang. Kenapa? Kori'un kufiyun justru jadi kiro'ah fa inna asiman kufiyun. Imam Asim itu orang kufah. kasir makiyun, madaniyun. Tapi yang menjadi kiro'ah masyurah malah yang dari kufah. Padahal jauh dari Mekah. Mekah. inna sanada asim akrobas sanad ilah Rasulullah s.a.w. yaitu guru, -guru ne Imam Asim menangi ngaji si dinari menangi ngaji abdul bin mas bang itu di wong kudu ngaji jadi sawangan itu tapi Barak ya sama, sawangan itu tapi ya kau ya wong afrika wong afrika u saratik dekat tuh kan Nabi, ada tadi, umar bin abdul aziz kirim kiai ke afrika orang yang muturun yang afrika jadi kira-kira sanatik afrika biang muturun tuh kan jinabik Barak di para wong afrika mereka afrika kiai ini ujik benuman umar bin abdul aziz Abdul Aziz menangnya purera, menangnya Jadi, yo, uh, ta fi'in menang enferur menan Jadi nek uang Afrika muniyo yo ta'allam tu hadal ilma wa qara'tul kitab wa aqra'a di syaiki alladzi huwa tilmidz Umar bin Abdul Aziz wa huwa tilmidz sahabat tuntas guys Wah, memo tuntas kowe. Oh kalah parak berwiting wireng tapi sanate langsung. Anak nah, gue kan Madura, Misalnya wong Jawa kan hadatsani fulan an fulan an fulan suwi. Lah kidok nabi ya dari melalui Afrika ke wong alim, so posing raro alim be wong Sudan wong Khartoum so wong alim, wong kuwada ahli Sudan sing alim alam, wah so agak buang wong Afrika, muka Afrika itu warno ilmu, itu muarai era Umar bin Abdul Aziz lagi hibatnya Sayyid Muhammad, beliau manganan Allah senang banget lagi tapi beliau cerita-cerita sisi sosiologi penyebaran apa? ilmu, Di antaranya dimulai bu Amaro, kita ulama fil Ya Allah, nanti kena pinen Papua, pamit, tak sanggul nih, Pak. Wah, tapi aku rambut tadi kurang mau tapak alamat tuh, ya Allah. Kita tunggu ya Allah. Nak keramat, pangeran, oh. Karena keramat, tentu tas wisat nih. Doraemon, rada belajar, tengok nih, duitnya, baru ngalih, malah mau ngeyewari Santa Colila. Nah, jadi nanti jadi nanti kira. Kak, anakku Soleh, keturusi pangeran, Nak Soleh, tiga ditunya kakek, tambah belerak, belerak tuh. Wulahe santri kula engko jurusi dirusi pengiran atuh band wetu hukum pengiran ribet ijazah barang saleh dirusi. Ya sakalau tak ngurus pancen kok ora usah ribet kowe awal ya kowe saleh dirusi ribet to. Ayo amaro bi tafriqil ulama. Fantasaral fiqu wa ammat ta'lim wa fi dalika irtiqaul ilmi ma la yakhfa. Asani amaro fi kitabatil ilmi wa tadwini Amaro perintah sahabat Muhammad Rasul Islam, kita ini yang aji, nyebut kata ngapa ber? soleh kan al-fatihah, disebut al-fatihah. Al ya, Tapi nah kita nyebut soleh, ya nyebut nyebut cara pandangi, nyebut kiat-kiat ilmiah. Hmm. Anak kebun jotori kok yang alim wajib disebut ilmiah, yuk alfa tika, tapi nontolurau kera kusen. Waktu oh, itu orang rapat iso, aku yang ngomong, aku yang nonton, kok yang nonton lama, saya ngantel gu, soho pok. Wah, pertanyaan aku, saya ngantel gu, sopo? Mana, mana? Eh, melandi gaya torek, kok buka ulama, buka yang bodoh. <laughs> bodoh, seraga, yaitu fakta, yaitu <laughs> fakta mereka, yaitu, <laughs> <fakta>, yaitu, <laughs> <fakta>, yaitu. <laughs> eh, melandi, gaya ulama, buka torek, Ya wis saune uni-uni moto. Lah mung torek kadang aku ya ora cocok kok. tiap ketemu saya Fatih. Ya apik Fatih, ya tapi kudune mana hijuhu wasiroduhu wasyama iluhu. Iku dibahas. Saka tradisine ulama kuno yang ngono. Misale bakat Kanjeng Nabi. Orang kok sekedar semua yang saya baca ini dihadiahkan ke Nabi, enggak? Tapi kita bakas syama'iluhu, akwaluhu, akwaluhu Sehingga ada uswatun hasan Meskipun setelah itu ya kita hadiahi Fatiha Tapi ke dunia yang paling penting adalah syama syamail al-Muhammad Terus berjanji ya, senang Nabi dibakas sama'iluhu Sehingga ada uswatun hasan Maksudnya ya waduh, senang bangun ya maju kitab Orang kok senang bangun sidik-sidik muridnya main matiha Terus kita mengutai piye Maksudnya dia tidak bisa bangun di suaraku, santai-santai, menikmati hati aja gitu terus, anak-anak terus bangun, ngenes Coh, tidak apa pikir, aku bisa aman Malah ribet, kan? Mestinya seneng senang guru, senang kia itu, ya senang manahitnya, senang akmalnya, senang sama ilnya Sehingga kita harus nyebut, menyebut, so, kasih bangun senang mulang, kasih bangun lomo. Sehingga anak cucu kita ngerti bangun itu, ya sama ilnya apa? Sama lomane lumani, terus sayangin ke sana Ya, kalau fatihah itu anak putuh bukan ker Mengenai tok, pokoknya ini gue bapak nama T. Khayu nih Mbah Murni Ya Mbah Murni sopombo pokoknya main di F. kan ribet kan <tuh> Ya, ya Masud Kulong atau Wong Toriko ya HP tapi ya tetep ulama ya HP jadi coro Kulong Saya kis muhtarin nih ke Yomelot Toriko Aku langsung neng suatu saat kurung sama Deti Mursid di sini ya, Tapi uh, Kulong atau yakin mamang waktu itu Mursid sendiri Tapi kayaknya ulama aku ya mamang sih Setelah 13 kali tapi apa bodohnya orang ini sudah biasa wae, lah insya allah si nau si nau belajar, di Dawei Bambu atas, jadi pas kalau samping hotel ngaji masjid Nabawi, gara diadom musim Haji kan raji kerodik, jadi uang itu orang Dawei Nabi itu tetap sakral, tapi bangun yang di pasarin Dawei Nabi ura oleh dilamba, tapi yo Nabi itu longgar Maksudnya, wau, Nabi ngendikan sok Sok na'onoramene dunia Kabe itu pakai fitnah macam-macam Nabi ngendikan kan apa? Wal Madinah tuh Khoirun aku menaik fitnah Itu basis terbaik apa? Medina nah, Mulanya si Dina Usman ketika dikepung mbek wong-wong kawarit Mau dibunuh itu di mana? Di Medina Iku semua corosan itu Pas pamrefsnya semua menyarankan agar ibu kota dipindah supaya lebih aman karena Madinah harus kerodik. Jadi Utsman kan saya tidak termasuk orang pertama yang melanggar pesanin nabi bahwa saya harus tetap di Madinah. dengan segala fitnahnya. Tapi Syedina si Ali orang yang mungkin bukan mungkin ya beliau sangat menganggap, sangat berkeyakinan, sangat berprinsip Madinah itu harus diakumulasi ulama terlalu banyak beliau ingin Islam itu dinasruh kemana saja. Pemahamannya jelas Quran yang dikatakan Islamu rahmatan lil alamin. Ciri khas alamin itu mengglobal apa lokal? Mengglobal. Kau alam itu mana mengglobal? Akhirnya si tinali milah tidak budi kufah dan efeknya luar biasa. Jadi juga Indonesia boroh alawiin senaling aling sanding yaman do bidah dengan Indonesia. Akhirnya banyak. Ilmu tengah Indonesia, baru kaya hati-hati jaman, tidak pindah Indonesia, enggak Indonesia, enggak Indonesia, enggak Indonesia, Korea, Indonesia, enggak Indonesia, Malaysia, Indonesia, macam Indonesia, Islam Indonesia, enggak Indonesia, enggak Indonesia, enggak Indonesia, enggak Indonesia, enggak Indonesia, enggak Indonesia, enggak Indonesia, enggak Indonesia, enggak suka, enggak Indonesia, enggak setempat, enggak Indonesia, enggak Hamiya itu dijelasi amaro kita ulama fil afaq nambah amaro kita ulama fil afaq ambil amaro kita berdiri ilmi buat Itu ya tidak kalah penting. Apa artinya ulama menyebar kemana-mana sementara panduannya tidak ilmu tapi pikiran masing-masing. Maka nggak ada standar. Ya kan termasuk rusak idonya dewe Nabi Wa i biro orang hanya mengkagumi pendapatnya sendiri maka dibutuhkan satu panduan ilmu makanya Marbin Abdul Aziz itu pinter yo disebar tapi dengan satu panduan ilmu sing standar makanya beliau ya, satu tafriqil ulama dua kita batul ilm sehingga aturan mainnya jelas makanya kalau sering tuku kitab terjemahan nak tuku ge Tak kira menolong santri-santri genteng ini Papua, tenggeni Budi Korea Selatan, nak ngukumi itu standar. Kadang-kadang mereka masih sibuk kerja, karena secara roh mau ciba tuh husi opo-opsi lali rukun khutbah ya wis, lalu nak mau contohnya kan, mau contoh kan ini temen Kan ya gak ada nih, jadi mam nunggu di bawah. Tapi santri-santri pedutan tahun, mau nduk rong tahun, pengalaman yang mau nyata, itu kan juga ada yang mau gula tetap. Cuma nanya lu, bang, jadi ya, ih sadar, ketun, ke sekularinya nama nduk rasa kebesroh. <laughs> Torai mus ketorong Mau nyanyi ngelawe ya besok Anak gue ngalim serkep di rangang Arah temangsang neng gina wamenung Gak ada kacang atau sesuai Korea Ya benegoriasuatan betuk kitab lali, gini selenali Akhirnya kalo suka nih Senggol neng ngepol Nggak enak traina gitu ngaji berikut itu Sering ngaji beloteng sebentar neng berikut ya, ya kabeh niru Umar bin Abdul Aziz sai-sai saleh. Tentu kita ndak akan seideal Umar bin Abdul, tapi punya semangat untuk niru itu ya. Amaro kita fikhil ulama, kedua apa amarobi kita Lanis tau wis Said Muhammad bi. Astaru amroi ini sing asthara alal fikhi katsiran. Beliau mengeluarkan dua perintah yang sangat berdampak besar terhadap perkembangan fikih. Ya bahasa Arab al -al apa alal fikhi katsiran bi ruki al-'adzim, apa Fafil Muwattok Asani Amarabi Kitabatil Ilmi Wataduwini Fafil Muwattok terus aning zur uh, Fafil Muwattok ini mau ngerti teman yang Muwattok Riwayata Muhammad bin Hasan an Malik an Yahya bin Sa'id Huq Muqtada Mu'akhore Anna, Umar bin, Aziz, anna Umar, bin Abdil, Umar bin Abdul Aziz Taya Dawuh Anna Umar bin Abdul Anna Umar bin Abdul Aziz Aku kata baylah bi-bakar Muhammad bin Hazm bin Muhammad bin Amr bin Hazm dadi dawene nene anestine kelakuan ngene ungdur ning alono sira maka nan hadisi Rasulullah au sunnati au hadisi Umar Allah ya faktub fuli dadi beliau punya utusan khusus di antaranya adalah Ibnu Hazm kamu lihat hadisnya Rasulullah yang apa saja sunnahnya yang apa saja atau setidaknya peristiwa-peristiwa sing nate dibicarakan sidina Umar atau yang mirip-mirip itu faktub mongko nulis sirahu ing kabeh limang sudah semuanya pokoknya tulis demi saya atas perintah saya alasannya apa fa ini khatib itu jurusan ilmi wadhah ulama fa ini mau kau satu mana insan itu khatib teman-teman waktu insan ingsun waktu di jurusan ilmi ilangi ilmu ya jadi bahasa arab ya lucu daros saya jurusan maknan pelajaran yeah. tapi nak durusan itu hilang yeah. padahal yeah. madatul kalimat tetap dal rok sin yeah. jadi jurusan ilmi maknane ilangi ilmu ora konterus ilmu loh yeah. ilangi ilmu <laughs> Fa ini monggo saat temen ingsun qad khushtu teman-teman sedhi ingsun jurus salimi ing, ilangi ilmu wa dzabul ulama lan ilangi ilama. Allah kana aleh bu engiki sapa Al Bukhari mu Al Bukhari fi sahihi wa kharaja fi an fi tarikh asfiha bi lafzi kata fa Umar ila al afaq unzuru hiati ta rasulillah fasma' Tadi marti az-Zusy tiang niku kramate perkara niku mulang ngaji mulang ngaji gotenan den crito kamatanan Kono termasuk pengagum pengagum Umar bin Abdul Aziz